pemirsa, ketemu lagi dengan kami di podcast tayo uh, kesempatan kali ini kita bertanya dari sisa pertanyaan yang ada di list saya pada Papa okay, Pak, Pak Pendeta oke Pak ada pertanyaan hmm. mengapa kita harus memberikan perpuluhan hmm. uh. <laughs> ya kalau <laughs> uh, sebenarnya perpuluhan itu kembali kepada aturan gereja masing-masing, karena ada gereja yang ada aturan perpuluhannya, ada yang tidak ya, tidak semua gereja ada aturan memberikan persepuluhan dan uh, persepuluhan itu juga bukan sebuah kewajiban ya tapi sebuah keikhlasan, lebih kepada itu ya uh, dari mana tradisinya? ya jelas tradisinya dari Alkitab, dari Persepuluhan pertama itu kan diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek. Ya. <tuh> itu perpuluhan pertama. Tapi kemudian perpuluhan itu menjadi tradisi turun-temurun kepada uh, anak cucu Abraham. Dan paling tegas aturan tentang persepuluhan itu ada di kitab Malayaki. Bawalah persepuluhanmu untuk uh, memenuhi perbendaharaan gereja. Jadi dari situ kemudian berangkat konsep persepuluhan, nah beberapa gereja kemudian menganggap bahwa persepuluhan itu adalah tradisi yudaisme, tradisi yahudi, sehingga orang kristen tidak lagi memiliki atau menjalankan aturan itu tetapi beberapa gereja tetap mewajibkan persepuluhan karena pertimbangan-pertimbangan pelayanan tertentu misalnya kalau di gereja kalau di dalam alkitab kan persepuluhan itu kan sebetulnya diperuntukkan untuk tiga tiga uh, tujuan yang pertama untuk kaum imam ya kaum Lewi khususnya kenapa karena kaum imam itu pada waktu kaum Lewi ini pada waktu pembagian tanah Israel mereka tidak dapat jatah maka setiap suku yang lain wajib kemudian membayar membayarkan persepuluhan itu kepada kaum Lewi karena mereka itu fokus untuk memelihara bait suci ya atau kemah pertemuan itu kaum Lewi yang pertama mendapat uh, persepuluhan. Lalu, yang kedua adalah untuk kaum miskin. Ya, kaum miskin juga mendapat jatah persepuluhan, kalau menurut aturan di dalam Alkitab. Dan yang ketiga adalah uh, kota. Dalam hal ini Yerusalem khususnya ya, jadi untuk pemeliharaan kota itu pun diambil dari persepuluhan. Itu kalau konsep di dalam perjanjian lama. Nah di dalam perkembangannya, di dalam tradisi gereja, ada gereja yang persepuluhan itu sepenuhnya untuk gembala sidang. Ada e, gereja yang persepuluhannya itu untuk para pelayan gereja. Pelayan gereja itu mencakup pendetanya, gembalanya, para penginjilnya, kemudian Pelayan-pelayan ibadah. Seperti misalnya kalau di gereja kita ada worship leader, singers. Koster kalau ada koster. Atau pembersih gereja itu pun masuk dapat jata dalam persepuluhan. Itu ada gereja-gereja yang seperti itu. Ada juga gereja yang persepuluhannya masuk ke dalam kas gereja. Itu kembali kepada aturan-aturan gereja. Nah kalau ditanya kenapa kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan itu kan sebetulnya kembali lagi ke tadi bentuk keikhlasan dan keikhlasan itu sekaligus menunjukkan komitmen kita. Komitmen kita untuk membantu pelayanan ya. Dalam hal ini pelayanan gereja atau kepelayanan pelayanan gembala atau pelayanan pelayanan pelayan gereja tergantung aturan yang aturan main yang ada di gereja itu ya dalam hal mengatur uh, persepuluhan itu. Jadi lebih kepada E, pertama, wujud keikhlasan kita untuk mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua yang Tuhan minta, kan hanya 10% saja. E, yang kedua adalah wujud komitmen kita kepada gereja sebagai organisasi. Karena jangankan gereja, kita ikut organisasi sekuler aja kan ada yurannya, kira-kira begitu ya. Oh. kalau gambaran duniawinya, Loh kita terhadap organisasi-organisasi sekuler aja kita taat memberikan yuran berapa persen lah itu tapi setidaknya kita taat jangankan organisasi sekuler negara aja kita bayar PPH, bayar pajak eh, pribadi, itu kalau kita berpikir secara logikanya seperti itu, nah kepada gereja pun, gereja menetapkan itu tapi tidak bersifat paksaan lebih kepada sukarela, artinya kalau orang tidak membayar perpuluhan, bukan berarti gereja tidak akan melayani dia orang tidak memberi perpuluhan, bukan berarti dia akan dikeluarkan dari keanggotaan tidak juga seperti itu, tapi lebih kepada eh, bagaimana sih kita menunjukkan eh, apa eh, bahwa kita menjadi bagian dari persekutuan di mana kita beribadah itu lebih ke situ ya terus kira-kira Perpuluhan itu boleh nggak Kalau nggak kita kasih ke gereja Tapi kita kasih orang yang membutuhkan Ya uh, seperti saya bilang tadi ya Di perjanjian lama itu Sebetulnya untuk orang-orang miskin Untuk kaum miskin itu ada jatah persepuluhan Tetapi ya. uh, Ingat bahwa jatah persepuluhan Itu di dalam perjanjian lama Tidak hanya untuk orang miskin Tapi juga untuk para pelayan-pelayan uh, Rumah Tuhan Itu pun ada jatahnya Maka sangat dianjurkan kalau misalnya persepuluhan itu disalurkan lewat gereja. Bukan langsung. Uh, akan terjadi ketidakseimbangan. Misalnya, saya misalnya tergerak membantu satu keluarga miskin. Maka bantuan saya sepenuhnya masuk ke sana, sementara ada keluarga-keluarga lain yang dilayani oleh gereja yang juga membutuhkan. <tuh> nah kenapa lewat gereja? <tuh> Karena gereja itu mengetahui, Keluarga-keluarga mana yang membutuhkan itu, atau uh, apa orang-orang mana yang membutuhkan itu, gitu? Dan kemudian, uh, di samping itu juga pertimbangan pada pengelolaan gereja itu sendiri. Gereja itu kan tidak sepenuhnya dikelola dari kas gereja saja, ya. Seperti misalkan, kalau di, di gereja kita, kalau misalnya kita bergantung kepada kas gereja saja, maka uh, operasional gereja itu nggak akan berjalan. Ya, karena kebutuhan gereja itu lebih besar daripada uh, persembahan yang dikumpulkan melalui kas gereja Maka dibutuhkanlah misalnya support atau dukungan dari persepuluhan tadi Nah bayangkan kalau persepuluhan itu sudah keluar semua Sudah tidak di dalam gereja itu sendiri Maka gereja itu tidak akan sanggup bertahan untuk uh, operasionalnya, nah bukan berarti uh, gereja itu bergantung kepada duit ya, bukan jadi ketika kita hidup di dunia maka kita mengikuti sistem yang ada di dunia ini, nah di dunia ini ada alat pembayaran yang resmi, maka gereja pun mengikuti aturan main yang berlaku, tidak menentang aturan pemerintah, karena uh, gereja juga percaya bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah yang menyandang pedang, jadi kira-kira seperti itu ya Terus uh, ada pertanyaan gini, uh, di beberapa tempat, di beberapa gereja itu perpuluhan bahkan dikasih nama gitu, hmm. sebenarnya fungsi namanya itu apa gitu, kalau enggak pakai nama boleh atau tidak, itu bagaimana? Uh, sebetulnya uh, seperti yang saya bilang tadi ya, persepuluhan itu bukan kewajiban, tapi lebih kepada keikhlasan ya karena yang penting disitu adalah ketulusan ketika dia uh, memberi dan juga di dalamnya ada latihan kejujuran ya kita melatih kita untuk jujur di hadapan Tuhan uh, hanya saja kalau misalnya gereja ada gereja yang kemudian menjadikan itu sebagai sebuah kewajiban apalagi kalau sudah punya paket nama segala maka saya pikir kita harus kembalikan itu kepada maksud dan tujuan gereja melakukan seperti itu beberapa gereja beberapa rekan hamba Tuhan dari gereja-gereja tertentu yang saya coba uh, ajak diskusi, sharing kenapa sih kok di gerejanya sampai diwajibkan seperti itu, sampai diawasi sedemikian ketat, uh, tujuannya lebih kepada visi misi gerejanya visi misi gerejanya itu adalah visi discipleship discipleship itu pemuridan pemuridan itu namanya disciple itu sangat erat hukumnya eh, apa istilahnya dengan disiplin. Maka eh, cara gereja mendisiplinkan jemaat adalah dengan cara seperti itu. Kenapa ketika kita coba eh, gali lagi lebih dalam dikatakan bahwa itu sebetulnya hanya melatih orang untuk jujur. Karena orang-orang kita kalau tidak dibegitukan maka eh, dia akan menyepelekan. Ya, dan akan menganggap itu tidak penting dalam hidupnya, padahal e, apa, pemberian kita atau keikhlasan memberi itu penting. Nah keikhlasan memberi itu harus dilatih dulu dari dari awal sampai orang itu terbiasa. Nah ketika dia terbiasa, dia tidak perlu lagi diingatkan seperti itu. Hanya saja kenapa aturan itu tetap dipertahankan dalam gereja, karena tidak selalu e, jemaat itu kan yang itu-itu saja ada jemaat-jemaat baru yang datang, dan mereka pun dilatih untuk masuk ke dalam discipleship itu. Nah, itu hmm. itu landasan berpikir dari gereja-gereja yang melakukan uh, hal seperti itu. Jadi, lebih kepada pendisiplinan, bukan pemaksaan sebetulnya. Oke, okay. uh, saya punya masukan sedikit mungkin ya. Hmm. Gini, Kak. Saya pernah mengalami hal ini. gitu. Ini real kejadian kepada saya. Dulu, kelasapan lah beberapa tahun lalu lah saya memberikan puluhan itu enggak pernah enggak pernah telat mm. dan enggak pernah tidak sesuai maksudnya 10% pasti 10% gitu mm. dan dulu sempat kejadian bahwa uh, ada poin si A nilai sekian si B nilai sekian gitu paling enggak kan ada rednya nilainya yeah. mm -hmm. nah, saya sempat-sempat pernah kejadian saya tahu kan saya ngasih berapa tapi red mm. saya itu gak ada. Itu oh. pernah kejadian di saya. Mm -hmm. nah, mungkin hal-hal seperti itu yang harus di, jadi, uh, apa, jadi pemikiran dari gereja itu sendiri juga. Karena mm -hmm. saat orang ada yang memberi, tapi dia nggak pakai nama, dia sudah punya. Mm -hmm. nah, kan biasanya perpuluhan dikasih tahu info. Ada yeah. perpuluhan dari, seki, dari mm -hmm. pokoknya ada yang nama, ada yang nggak ada nama, oke okay lah. Nilai sekian. Mm -hmm. Tapi dia kan, saya pernah lihat, ah, kok nilai saya nggak ada ya? Hmm. Uh, saya pernah merasakan hal seperti itu makanya saya pikir kebetulan hmm. pas saat ini saya teringat kembali dengan uh, flashback yang waktu itu gitu makanya saya pikir ini hal yang bagus untuk disampaikan yeah. karena menurut saya itu sangat buat si pemberi itu merasa walaupun dia gak pakai nama tapi dia hmm. tahu posisinya seperti apa ngasihnya itu kembali ke ini ya ke sistem pengelolaan hmm. keuangan dari gereja tapi saya pikir tuh eh hmm. uh, bagus juga artinya kalau kayak di apa di gereja kita itu kan laporan keuangan itu kan selalu kalau perpuluhan itu apa istilah kita ya peramplop ya hmm. amplop yang sekian, amplop, sekian berapa amplop, ya, gitu. ya, ya itu kalau di gereja kita saya nggak tahu kalau di gereja lain apakah juga uh, melakukan hal yang sama oke okay, ada pertanyaan selanjutnya nih kak hmm. bahasa roh itu apa <laughs> Uh, singkat. <laughs> ya, singkat tapi uh, apa ya, dilematis untuk memberi jawaban tentang bahasa roh ini. Kalau dalam tradisi Kristen, uh, ada dua aliran besar yang menafsirkan tentang bahasa roh. Aliran yang pertama menganggap bahwa bahasa roh itu sudah, sudah selesai. Artinya hanya sampai pada zaman para rasul itu bahasa rohnya. Setelah itu tidak ada lagi bahasa roh. Itu ada aliran Pemikiran gereja yang seperti itu. Ada aliran pemikiran yang kedua yang mengatakan bahwa bahasa roh itu masih ada dan akan terus ada. Sampai selama-lamanya. Itu e, penafsiran yang kedua. Nah, terlepas dari penafsiran mana, yang menjadi pertanyaan di sini kan tuh bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu adalah bahasa yang muncul ya secara spontan di dalam diri kita ketika kita menghadap Tuhan. Ya, ketika kita berdoa atau ketika kita uh, memuji Tuhan atau menyembah Tuhan, kemudian dia akan uh, muncul secara spontan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apakah bahasa roh itu terucap atau tidak? Pada zaman Paulus, sepertinya bahasa roh itu terucap, sehingga Paulus kemudian menyarankan supaya kita tidak menggunakan bahasa roh dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Kecuali jika ada yang mampu menaf, menafsirkannya atau mengartikannya. Itu <tuh> saran dari Rasul Paulus. Nah artinya bahasa roh itu memang ada. ya Soal apakah dia masih ada sampai sekarang ataukah ada sampahnya sampai pada zaman para rasul aja. Nah itu biarlah para teolog yang memperdebatkan soal hal itu. Tapi bagaimana model bahasa roh itu? Itu yang mungkin kita. Uh, kita pun akan masuk ke dalam perdebatan yang tidak akan pernah selesai ada yang bilang bahwa bahasa roh itu bahasa yang tidak jelas bahasa yang ya kayak bahasa-bahasa roh yang sering kita dengar sekarang lah bahkan ada yang sampai buka kursus bahasa roh Ya itu sampai ada e, gereja yang buka kursus bahasa roh nah Ketika bahasa roh itu menjadi bahasa yang bisa dipelajari seperti itu, maka sebetulnya kita perlu mempertanyakan itu masih bahasa roh atau bukan. Karena bahasa roh itu tidak pernah bisa dipelajari. Itu kan adalah karunia. Karunia yang diberikan berasal dari dari roh kudus. Dan kepada tiap-tiap orang seharusnya dia mengaruniakan hal yang berbeda-beda. Ada yang mendapat karunia berbahasa roh, ya silahkan dia berbahasa roh. Tapi kembali lagi kepada apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang dia bentuk ya, Rasul Paulus mengatakan bahwa bahasa roh itu adalah kepentingannya pribadi bukan kepentingan jemaat kalau itu kepentingannya pribadi berarti orang-orang tertentu memang membutuhkan bahasa roh supaya dia semakin dekat dengan Tuhan, tapi ada orang lain yang tidak perlu bahasa roh untuk dia dekat dengan Tuhan maka jangan sampai kita juga menjadikan bahwa Uh, ukuran seseorang dipenuhi roh itu adalah ketika dia berbahasa roh, itu sudah keliru secara Alkitabia. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang yang berbahasa roh adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tidak. Tapi ada orang yang bisa dekat dengan Tuhan karena berbahasa roh. Iya. Itu bisa terjadi. Nah, tapi bukan berarti untuk dekat dengan Tuhan, wajib berbahasa roh. Nah, itu jangan sampai kita memutarbalikan, uh, apa ya, konsep dasar yang ada di dalam Alkitab itu sendiri bahkan pada zaman Yesus zaman para Rasul kan tidak pernah disebutkan mereka menggunakan bahasa roh bahasa roh itu baru disebutkan itu pada zaman e, Rasul Paulus dan Paulus sepertinya menemukan kasus-kasus e, tertentu dengan bahasa roh ini artinya tidak tidak secara umum itu dipakai di gereja pada waktu Paulus hidup jadi pokoknya kalau umpamanya kita ada lihat orang yang seperti itu udah lah gitu ya udah aja gitu ya perlu harus menanggapi terlalu berlebihan ya Ya masalahnya ada yang merasa tidak percaya diri ketika melihat orang lain bisa berbahasa roh lalu dia tidak bisa ya hmm. ketika dia datang di gereja loh kok ini semua jemaatnya bisa berbasar kok saya enggak akhirnya dia merasa dia tidak bisa bertumbuh di gereja itu lalu merasa hmm. uh, tidak dekat dengan Tuhan atau merasa tidak dipenuhi oleh roh kudus nah itu yang seharusnya kita kita ajarkan berulang-ulang ke jemaat bahwa bukan karena dia tidak bisa berbahasa roh lalu dia tidak punya roh kudus di dalam hidupnya, kan bisa jadi roh memberi dia karunia yang berbeda, talenta yang Beda. berbeda hmm. e, pertanyaan terakhir pertanyaan titipan sih e, makna dari kapel itu sendiri apa? kapel nah, kan kita di alfa kapel alfa itu Hmm. Jadi, kita sekalian bahas itu, gitu. hmm. Makna kapel itu sendiri apa ya? Kapel itu eh, apa ya? Mungkin kalau para musisi itu kan sering menggunakan istilah "kapela", ya. Hmm. Ya, disitu kan dari kata "a" dan "kapela", karena kata "kapel" itu dari kata "kapela". <tuh> "Kapela" itu adalah eh, apa ya? Bangunan khusus yang disediakan untuk berdoa. Nah itu biasanya ada di dalam bangunan-bangunan peribadatan yang besar. Misalnya sebuah katedral kalau di katolik ya. Atau bangun, atau kompleks peribadatan misalnya gereja yang besar itu. Maka ada bangunan kecil di situ yang diperuntukkan khusus untuk berdoa itu namanya kapel. Itu, jadi e, secara sederhana kalau diartikan kapel itu adalah rumah doa. Nah, makanya kenapa kita tempat ibadah kita kemudian diberi nama kapel? Ya, karena tempat kita kan memang kecil ya. Bangunan yang kecil dan kita melihat tempat peribadatan itu bukan bukan uh, apa ya, Bukan ruangan ini. Jadi konsep pemikiran kita bukan gereja itu bukan tempat peribadatan. Ya, uh, bukan tempat peribadatan utama. Tempat peribadatan utama kita ini adalah dunia ini. Ya, gereja itu hanya bangunan kecil tempat kita berkumpul untuk berdoa makanya dia disebut kapel karena dia hanya bangunan kecil Hanya gedung kecil yang kita gunakan untuk berdoa beribadah bersekutu dan sebagainya Tapi gedung tempat kita beribadah yang sebenarnya adalah dunia kita ini Tempat kita bekerja rumah kita e, negara kita bahkan dunia ini secara umum inilah sebenarnya tempat peribadatan kita sehingga mimbar kita itu bukan hanya di gereja, mimbar kita itu adalah di mana kita berada sehari-hari. Disitulah e, mimbar kita. Itu filosofinya kenapa kemudian tempat ibadah kita disebut kapel. Jadi berbeda dengan e, filosofi awal dari kapel. Itu kalau kapel dulu kan dia bangunan kecil di dalam sebuah bangunan besar. Bangunan besarnya itu yang disebut katedral atau disebut gereja. Bangunan kecilnya itu hanya kapel, hanya tempat tempat e, berdoa nah filosofi kita kita perbesar bangunan besar kita ini adalah dunia ini sementara kapel kita itu itulah gereja tempat kita e, beribadah itu e, apa ya konsep awal kenapa kemudian Ibu Gembala kita memilih nama kapel untuk tempat ibadah kita pertanyaan saya sudah habis sepertinya hmm. Oke pemirsa kayaknya kita cukup sampai di sini aja karena pertanyaan list saya sudah habis kemudian kalau pemirsa mau komen-komen silahkan komen di sini silahkan juga follow Instagram tayo podcast tayo Podcast, atau diaspora kopilas atau oktavret atau Instagram saya juga boleh Agus Yahaan. semuanya bisa di follow langsung bisa komen di situ bisa DM juga semua pertanyaan yang kira-kira cocok atau pertanyaan apapun deh seputar Alkitab, seputar Kristen, seputar Yesus, silahkan tanyakan. Nanti pada episode selanjutnya kita akan bawakan. Oke, sampai di sini. Terima kasih.